Yo apa, -apa? WhatsApp Selamat datang lagi welcome back kembali lagi di channel gua ya kawan-kawan semuanya dan pada hari ini gua bakal bikin konten terbaru di channel ini yaitu nggak biasa banget nih ya ngomongin tentang anime wah gua biasanya bilang ini anime ya gua mengatakan ini anime ya bukan anim atau sebagainya kalian terserah lah ya gua bacanya anime ya kan yang penting ya, gua nih kita tuh tahu gitu loh maksudnya ini anime uh, kartun yang berasal dari Jepang. Oke, okay. nah di sini dia, gue hari ini bakal ngebahas, uh, gue nggak ngebahas anime yang terbaru terbaru kayak gitu ya, atau update update. Gak bakal kayak gitu, gue bakal kayak ngasih referensi aja sama kalian, kalau kalian uh, mencari sebuah anime gitu kan yang berbau-bau olahraga. Waduh, ini dia ya. Oke, okay. kalau Kalian pasti udah tahu ya, gue bakal bahas apa di judul sudah ada. Ini dia, uh, gue bakal bahas anime yang namanya High Q, High Q ya. Gue bacanya High Q. Ini spoiler alert ya. Jadi bagi kalian yang nggak suka spoiler, ini nontonnya stop sampai sini aja dulu ya. Karena ini gue bakal spoiler ya, nggak sengaja mungkin ya. Bakal nggak sengaja gue spoiler ya. Oke. Okay. Ini adalah anime yang uh, membahas tentang olahraga poli, gitu kan. Olahraga poli, gitu loh. Gue aja sebelumnya pernah gitu loh denger ya. Sebelum ini gua pernah dengar ada anime kayak gini. Cuman gua nggak tertarik. Apa yang dibahas tentang poli, gitu kan. Apa yang menarik, gitu kan. Itu yang gua pikir sebelumnya. Dan ternyata sekarang gua udah nonton sampai empat seasonnya ya. Waduh, gila, boy. Wuh, mantap banget ceritanya Kayak kalian tuh melihat sisi lain dari sebuah permainan game Permainan poli Ternyata ada yang uh, perjuangannya kayak gini, perjuangannya kayak gini Cara nyemes kayak gini Kalian juga bakal menambah pengetahuan kalian sendiri buat uh, Ini, permainan poli gitu kan Gua aja nggak tahu gitu loh Gua kira Libero itu Pasti kapten, ternyata enggak Libero itu biasanya bajunya beda sendiri di tim poli ya Ternyata Libero itu buat uh, pertahanan gitu ya Dia uh, paling hebat lah pertahanannya di dalam tim itu Oke, okay. dan di sini adalah membahas tentang salah satu SMA ya Dari, dari, dari mana ya? Dari Miragi, Miragi, Miragi Kalau nggak salah Miragi ya uh, Mohon maaf kalau salah Miragi ini kota Miragi nih uh, Terus ternyata da, Terus di dalam kota Miragi ini ada Yang namanya sekolah Karasuno Nah Karasuno ini sebelumnya Nah ini kan spoiler dah nih Oke okay, jadi spoiler cuman ini uh, Bagi kalian yang suka spoiler langsung aja terus dengerin ini ya Karena ini bakal rame kalau kalian dengan spoiler terus tertarik gitu kan Nah jadi ini sekolah Karasuno ini sebelumnya sudah mencetak gitu kan Mencetak pemain unggul pada tahun-tahun sebelumnya Sekitar 10 atau 5 tahun, gue lupa Uh, dia sudah sampai ke kejuaraan nasional Yaitu di Tokyo Kejuaraan nasional di Jepang kan biasanya di kotanya ya Di Tokyo gitu kan Jadi sudah mencetak pemain hebat tuh Yang namanya raksasa kecil Nah raksasa kecil itu Padahal orangnya kan poli itu biasanya orangnya tinggi-tinggi Ya badannya biasanya 180 ke atas ya Tapi di sini disini karasuno ini sekolahnya Pada zaman itu, zaman sebelumnya Uh, dia itu uh, orangnya kecil aja gitu Tingginya 160 aja Tapi dia bisa menghandle gitu loh Pokoknya dia serba bisa lah Bisa pertahanan, bisa uh, smash Smash itu menyerang ya Terus uh, habis itu bisa mengumpan juga Ngumpan itu kayak gini loh Nah ngumpan buat orang nyemes ya Sebelum smash itu ada diumpan dulu Nah biar dia enak smashnya Nah uh, kayak gitu ya Ini menarik banget ya uh, animenya Nah itu dia ya dan beberapa tahun kemudian gitu kan Beberapa tahun kemudian e, SMA-nya ini menurun gitu loh kinerja e, siswanya Jadi nggak mencetak pemain balik lagi gitu loh Beberapa tahun, tiga tahun, 4 tahun Ternyata adalah masuk salah satu siswa e, Dari SMP sebelumnya yang tidak terkenal Yaitu namanya adalah Karakter utamanya adalah Hinata Soyo Soyo Hinata, Hinata Soyo dia. Nah, ini dia ya. Sampai season 4 ini belum kelihatan. Nah, ini spoiler nih. Belum kelihatan dia ini akan menjadi penerus raksasa kecil apa? Enggak sih, gitu loh. gue penasaran ya. Dan season 5 -nya ini masih diundur gitu loh. Jadi gue nih penasaran banget apakah si Hinata Soyo ini akan pen menjadi penerus gitu kan. Penerus raksasa kecil. Soalnya dia tanpa pengumpan yang baik yaitu temannya siapa namanya tuh? Kageyama, tanpa Kageyama, si Hinata saya ini tidak ada apa-apanya. tidak ada apa-apanya dia, cuy. Jadi, si Kageyama, uh, si Hinata tanpa Kageyama itu bukan apa-apa, cuy. Jadi, soalnya Kageyama ini, wah, eh, wow, tingkat tinggi. Ya, pemikiran tingkat tinggi. Dia bisa mengukur ya, wah, ini ngeberinya kemana nih? Set, biar dia si Hinata Soyo ini hebat gitu kan? Eh Hinata Soyo ini bisa melakukan smash dengan cepat ya, bahkan e, pertahanan musuh nggak sadar bahwa dia tuh akan melakukan smash gitu kan? Nah itu dia. Jadi gue itu bingung gitu loh. Ini siapa sih yang hebat di tim ini ya kan? E, Kageyama atau si Hinata Soyo? Tapi menurut gue sih yang hebat ya kageyama ya karena dia bisa memberikan umpan yang baik kepada Hinato Soyo. Karena Hinato Soyo ini dari awal season 1 sampai season 4 pertahanannya masih belum baik juga. Di season 4 pun dia masih meraba-raba gitu kan. Sudah mulai dapat gitu kan. Sudah mulai bisa pertahanan-pertahanannya kan biasanya kayak gini nih. Nah kayak gitu ya. Uh, pertahanannya sudah mulai belajar dia, sudah mulai bagus Nah, jadi gue penasaran season 5-nya, season 5-nya uh, dia nasional kan, sudah di uh, Tokyo sudah dia, be... SMA Karusuno-nya sudah masuk di kejuaraan nasional, apakah dia akan mengulang masa lalu, cuman sih menurut gue di season 5 nggak bakal sih Karusuno menang kayaknya ya, soalnya banyak banget tim-tim yang wah gila sih gitu kan, dan di tim lain juga ada yang dijuluki raksasa kecil, gitu loh. Hebat pertahanan, hebat ngumpan, hebat smash, gitu kan? Nggak ada apa-apanya, Hinata. Ini Hinata Soyo, ini yang karakter utama aja, nggak ada apa-apanya, gitu loh. Jadi kayaknya menurut gua ya, menurut kalian nggak tahu terus aja di komen ya. Menurut gua si Hinata Soyo, eh, atau sekolah karasuno ini bakal... sorry tadi kebetulan. Jadi menurut gua, bakal ini ya. Karena bakal kalah, eh bakal kalah sih. Menurut gua, gak sampai setidaknya dia sampai semi atau sampai final ya, gak mungkin dia juara satu nasional. Menurut gua ya, karena yang gak masuk akal aja, cuman di anime, di kartun, apa yang tidak bisa ya kan, tergantung penciptanya. Dia mau bikin ceritanya kayak gimana gitu kan, jadi menurut gua sih gak bakal oke. Okay. Mungkin hmm, segitu aja ya, gak usah deh gua ceritain sampai sedetail mungkin gitu kan. Cuman kalau kalian suka gue bahas detail mungkin gitu kan Kita bakal bahas lagi di episode selanjutnya Cuman di anime yang berbeda Gue bakal bahas lagi uh, Ada yang bahas lagi anime-anime yang berseson season Itu apa ya? Lupa gue Yang 7 uh, tujuh, tujuh Perintah 7 tujuh Perintah Eh bukan ah, Nanatsu no Taizai Nanatsu no Taizai Nah itu tuh Rame juga tuh nanti bakal gua bahas itu ya. Itu uh itu mantap tuh. kalian bakal bakal terpukau juga tuh. Soalnya itu uh, wah nanti aja deh gua bahas ya. Itu bakal gua bahas di episode selanjutnya nggak tahu ya konten kayak gini mungkin bakal seminggu sekali. Gua bakal ngebahas anime yang udah gua tonton juga. Jadi uh, segitu aja dulu ya. Mungkin segitu aja. Gua di sini tadi cuman ngebahas dua orang ya. Si Hinata Soyo sama si Kagema ya. Udah, dua orang itu dong yang gue bahas, sisanya nggak gue bahas. Dan, sedikit sharing sedikit, gue lebih suka nonton anime yang uh, berseson-seson ini ya, karena uh, ceritanya jelas langsung ke cerita utama, sedikit aja fillernya gitu loh, flashback-flashbacknya sedikit aja, itu juga membahas untuk mendukung ke cerita utamanya. Karena misalkan kalian nonton kayak Naruto, One Piece, itu episodenya sampai berapa ratus. Tidak selesai-selesai. Dari itu, gue suka yang season-season kayak gini ya. Oke okay ya, thank you sudah nonton sampai detik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kayaknya bagi kalian yang punya saran nonton anime, ya tulis aja di komen. Buat ngebahas apa selanjutnya, anime apa, tulis di komen. Thank you semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.